jadi begini, teh. Kemarin banyak laporan warga tentang gerobak jalan sendiri. Ah, yang benar dong, Iya, teh, beneran. Apa juga gue belum? Ri, ri, no, no, no, lihat dah, gerobak jalan. Dewek, iya itu koror amat ya Tuh, kalian tuh ada RT. Te. assalamualaikum teh waris. Usana waduh, tiba-tiba enak loh. Di kemari, iya gitu ya? Nih, Yaudah ya, lu sini. ini yuk. Tadi gula dari jauh ada, elu di depan teh. Makanya gue mampir kemari. Kau kira ada apa kali ini? Oh iya, teh gue baru inget nih. apa tuh, Ri? Jadi begini, Teh. Kemarin banyak laporan warga tentang gerobak jalan sendiri. Ah, yang bener, Ri? Iya, Teh, beneran. Apain juga gue borong? Memang siapa aja, Ri, yang laporannya sama lo Kemarin, malam Senin. Itu, Po Indun, laporan ke gua. Pas malam selasanya, Pong Jomplang juga laporan ke gua, Teh. Waduh, buruk kita beresin nih kayak gini nih. Apalagi gue disini, RT yang paling tampan, naik hati dan tiru sombong. Ah, disampai lu, gue bukan pecel ayam. Rik, Rik. Apa sih, T? Te? Ternyata bener, Rik. Kelaporan warga. Serius lu, T? Serius? No, no, no, lihat dah. Berobak jalan dewek. Iya itu. Orang amat ya? Jadi yuk, sana. Udah meresahkan warga kita ini si, Siap T, tapi lu juga T, gue takut soalnya Lah, kita ke sana bareng, ayo Ayo dah Eh, buset, ternyata lu cel, yang dorong gerobak. Lah, emang apa sih T, sekarang kan gue dagang saumah ini Kemarin usaha telur puyuh gue bangkrut teh. Soalnya tuh burung kagak pada mau telur teh. Lah, kok oh, bisa? Iya <tuk> iyalah, orang burungnya lagi semua. Wah. <tuk> <tuk> ah sialan, ngelawak bayar lu cel. <tuk> Hei, lu mau suami kagak tuh? Ah, gua terakhir mah gua. Udah tenang, masalah itu mah. Cel, gua piring, 2000 rebus, gua ya. Siap teh. Lah teh, si si bocah bisa terbang teh? Lah iya itu. Jalan banget lu. Lu lihat non di bawah gua pakai apaan? Ah, ternyata pakai bangku teh. Iya. Tapi tegang gua. kira gua bisa terbang beneran. Pakai pare te. enggak teh? gak usah, Cel. Soalnya pahit banget. Kayak waktu itu pas gagal pemilahan RT. Kayak waktu itu pas, pas, pas gagal-gagal pemilahan RT. Pakai kacang kagak nih? gak usah, Cel. Terkadang yang di kacangnya itu suka sakit sih rasanya. Ebu eh, saya ini mah kacang bumbu. Begini nih, yang kalau mau tidur nonton drakor. <tik> <tik>